Detik-detik menegangkan evakuasi bus masuk jurang dalam kecelakaan di Gucci Tegal pada minggu, 7 Mei 2023, dalam rekaman video yang viral, tampak penumpang histeris berusaha keluar dari dalam bus di dasar jurang, sementara itu, warga dengan sigap turun ke jalan berusaha mengevakuasi penumpang dari Tangerang Selatan yang hendak ke wisata Gucci, Tegal. Adapun peristiwa kecelakaan di Gucci Tegal itu, informasi dihimpun, berawal saat bus itu sedang parkir. Diduga ada kendala teknis di rem tangan, tiba-tiba bus melaku kencang. Bus itu kemudian ngeloyor melewati jalan turunan kemudian masuk ke jurang yang di bawahnya sungai. Warga tampak histeris saat melihat detik-detik bus masuk jurang dalam kecelakaan di wisata Gucci Tegal itu.